Kayak apa jendel lele goreng, jendel lele goreng. Saat gue sepuluh ribu, gue nyantoli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi trukku. Seperti biasa, hari ini kegiatannya tetap berjuta. Dalam? terina Ini kota sebelah mereka. 2000 saja kalau itu 2000 6000 kalian ya 2000 ya. <laughs> ini versi murah itu aku ngerjumlah ya <tua tua> <tua> 5000 ya, harap... hmm? ya, ya. oh pas ya Oke, terima kasih. Sekiloné tuku ya tak regani di bawah pasar. Ada Ya lah. ya pasar gede gede Oh, oh. oh tak ibu ya ya, oh, lejuan. Lejuan ini ya. Buat terakhir ini harga pasar tempe tempe ya, ah. telas lah tempe ini, tahu gue menggoyang Mainan Mainan apa? lur ayo kita lanjut. Coba itu di depan tuh kayaknya ada pemancing. Nah, itu mereka lagi nah, mancing. Jadi di lokasi sini itu ada seperti kolam gitu. Termasuk beberapa kolam. Dan ya pengandisine udah oh, hujan. Heeh. Oh. Pengajeng nyen teni wak bagong nang arep kongkong yang saya mau terakhir baru hehehe kongkong terakhir terakhir pulau terakhir pulau ini sedikit murah apa ini? ini tidak boleh oh. itu seperti jajan gulanya jajan penting oh, boleh dalam? Eh, ini tidak mampu dong Boten. aman Niko. aman terkendali? Oh. Ya, ini jajan? jajan jajan permen, deh <laughs> ah dalam, ini ku kopi apa nih ini pie pie. Oh. Nge, kan permen Yupi, udah permen Yupi Yupi Nggih. <laughs> okay. Loh, iki murah murah ya. Murah. murah banget, mung 2000 Larang kui apa toh? kenapa ini? Mereka. yang buatan ini aku Rp2.000 bergerak, bergerak, bergerak, bergerak bergerak telur Rp5.000 malam, wah ya oke dulurku, sekian dulu kegiatan kita hari ini dan kata-kata hari ini kita harus jadi petarung dan berjuang Untuk kehidupan yang lebih baik Oke semangat pagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye